Hasta Brata sendiri berasal dari bahasa Sansekerta. Hasta artinya delapan dan Brata yaitu perilaku atau tindakan pengendalian diri. Hasta Brata merupakan filosofi yang menuntun seorang pemimpin memiliki sifat dari delapan dewa dalam agama Hindu yang terdiri dari Indra Brata, Yama Brata, Surya Brata, Chandra Brata, Bayu Brata, Kuera Brata, Baruna Brata, dan Agni Brata. Asta Brata merupakan sifat-sifat mulia yang diambil dari alam semesta dan patut untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pemimpin negeri ini. Sifat bumi melambangkan kepedulian tanpa pamrih dan kokoh dalam melindungi rakyatnya, matahari artinya adalah seorang pemimpin hendaknya memberi cahaya terus-menerus agar semua makhluk tumbuh kembang. Sifat dari api ini adalah unsur alam paling adil, berani, dan tegas dalam mengambil keputusan, sifat samudra yakni menerima semua aliran sungai, bersih atau kotor airnya, langit artinya luasnya ilmu pengetahuan, cakap, memiliki kemampuan untuk mengayomi semua lapisan, sifat angin yakni keberadaan dan pengaruhnya bisa dirasakan bagi sekitarnya, sifat bulan yakni pemimpin adalah sosok yang memberikan kedamaian bagi sekitarnya atau rakyatnya, sifat bintang artinya seorang pemimpin menjadi pengarah dan pedoman bagi rakyatnya.